Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tapi bagian yang sebelah kanan selalu dan selalu Coba Bu, Bu, Coba Bu Saya menghaturkan banyak terima kasih Khususnya kepada Bapak Rosidi Yang bergabung bersama kami untuk menyambut sambutannya mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua tapi untuk sementara ini bapak Rosidi jadi burung merpati dikeblokin oleh jamaah tapi bagus niki mahmuraya jawabeah jabodetabek sami wong cibadak cibadak niku jawa negeri geger sami bapak Rosidi pun niki tiga bulan sederenge acara rawuh negeria pada internet undang nango MC namun tetapi prepun lon prepun nafik khawatir insya Allah lambung tema nek masyarakat sing penting satu napa nigo pak ustad nafik ngerorotai wedus ngingde dalan titik niku ngomong a b bertentang dimasing penting final yakin insya Allah negeri kita termasuk yang mendingan lebih dari tiga puluh tapi, sing di dua 20, tapi terkabul. Nah, ke suatu kehendak masyarakat, tapi diizinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri pula, kebesaran Allah Allah penting Ainar yakin menghadapi masyarakat napik ngeroroi, Taiwan wedus minggu dalam titik, insya Allah berjalan lancar. Maizuran itu 150 hebat, 150 hebat, yaitu Lantunas Al Al-Qur'an yang ketiga yang insyaAllah akan dikomandangkan oleh Al-Muqarromah Ibu Ustajah Iyun Iyunengsi kepada yang terhormat kami bersyarakat There Terima mm -hmm. mm -hmm. semangat ya Bapak Ustadz Rahmat Yang saya hormati Bapak Ustadz Sariman Yang saya hormati Para alim ulama Para kiai Para kesepuhan Para pemuda Tak lupa yang saya hormati Ini sehingga Jalannya acara Isro Mirad di lingkungan Cibajo ini Tentunya tak lepas Dari Para Panitia ya Saya sangat berapresiasi Kepada para panitia Sehingga Bisa terlaksananya Acara Isro Mirad Pada malam hari ini sholawat Serta salam Marilah kita panjatkan Kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta kita umatnya mudah-mudahan di akhir yaumil nanti kita semua mendapat sefaat-sefaat beliau ya amin ya robbal alamin bapak dan ibu pada malam hari ini tentunya di acara sambutan-sambutan ini Eh, saya kebagian ya, bukan hanya penceramah, jadi kepala kelurahan juga kebagian. Ya. Dalam malam ini, kita sambil eh, menunggu kedatangan Bapak Wakil Wali Kota yang sudah diundang ya oleh panitia, dan mudah-mudahan eh, bisa datang ke acara ini. Awalnya Bapak Wakil mungkin akan datang ke Cibajo pertama ya, tapi melihat apa begitu padatnya acara beliau sehingga menurut informasi terakhir eh, setelah ditimbang ya, ditimbang yang di Cipocok ya kemungkinan beliau akan Uh, langsung menuju ke sini mudah-mudahan tidak ada halangan dan bisa menghadiri acara ini ya Bapak dan Ibu uh, pada kesempatan ini tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga lingkungan Cibajo yang bisa melaksanakan acara ISRO dan Midrad sebagai bentuk kecintaan kita kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selain kecintaan kita dengan menjalankan uh, perintah-perintahnya dan sunnah sunahnya, Tentunya dengan acara ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada uh, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu pada kesempatan ini Sesuai dengan Apa ya Tukok si saya sebagai Kepala Kelurahan Tentunya uh, Yang saya bahas mungkin tentang Informasi ke pemerintahan saja ya Pak ya Kalau tentang agama Nanti uh, Bisa melenceng nanti ya Karena bukan partnya ya Nanti ada Uh, yang dari penceramah ya Bapak Kyai Haji Munawir ya yang dari keramat beliau salah satu penceramah favorit saya yaitu Bapak dan Ibu karena saya sudah tiga kali kalau tidak salah mendengarkan ceramah beliau yang pertama di Tegal Jering waktu diundang di Tegal Jering yang kedua di kecamatan beliau sangat uh, apa ya selain mengwaparkan tentang tausiahnya bisa diselingi dengan uh, apa ya humornya gitu ya khas beliau ya jadi kita sebagai uh, jemaahnya tidak tidak apa ya tidak membosankan gitu bapak dan ibu pada kesempatan ini yang pertama ingin saya sampaikan informasi-informasi mengenai apa-apa program yang ada di Kelurahan Pasuruan. Yang pertama ini tahun 2023 kecamatan Walangkaka ada tujuh kelurahan yang mendapatkan program PTSL ya. Program PTSL Termasuk Kelurahan Pasuluan Salah satunya ya dari 7 Kelurahan tersebut Jadi Bapak dan Ibu Kalau memiliki Lahan Dan belum mengurus Surat-suratnya silahkan uh, Mendaftarkan Di Kelurahan melalui Satgas-satgasnya ya Tinggal lengkapi persalatannya Kalau persalatannya lengkap Bisa diproses itu yang pertama. Yang kedua. Di kelurahan Peseluan masih banyak PR ya. Ini PR uh, tentunya PR saya ya sebagai kepala kelurahan untuk bisa menata lingkungannya. Mengenai jalan Renase apalagi Ya jalan-jalan uh, ini yang masih jadi PR kita di Keluhan Pasuluan yaitu jalan dari Dari mana UPT ya KUA, KUA tembus Kiwuni Enggang itu masih hancur Terus jalan yang dari pasuruan nyambung ke RT05 Nangka Bugang ya itu juga masih hancur Alhamdulillah kemarin itu dari program musrembang sudah kita usulkan, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi ya. Karena pemerintah juga bukannya tidak ingin membangun ya, karena apa namanya anggaran, anggaran yang terbatas, sedangkan yang harus dibangun begitu banyak. Tapi mudah-mudahan untuk pesuluan ini di tahun 2023 ini bisa terselesaikan. Dan masyarakat bisa menikmati hasil dari program pemerintah tersebut. Itu menjadi kewajiban dari pemerintah. Dan kewajiban dari Bapak dan Ibu, saya mengingatkan pada kesempatan ini bahwa Dana pemerintah untuk membangun tersebut Yaitu dari Bapak dan Ibu Yang setiap tahun Bapak dan Ibu bayarkan Yaitu berupa pajak bumi dan bangunan Pajak bumi dan bangunan yang Bapak Ibu bayarkan tersebut Dikembalikan lewat bantuan infrastruktur Dan bantuan-bantuan sosial lainnya Makanya di tahun 2000 23 ini Mudah-mudahan Serapan pajak Di Kelurahan Pesuluhan Bisa 100% Amin gitu ya. Mudah-mudahan ya Kemarin kita menjadi uh, Serapan Salah satu Kelurahan Serapan uh, terbesar juga ya Kita masuk 10 besar dari 68 kelurahan. Nah ini juga ada yang perlu kita banggakan untuk kelurahan Pasuruan bahwa di tahun 2022, uh, 2022 kemarin selain serapan pajak kita juga memenangkan Kampung Resik dan Aman itu tiga RT ya lima kategori. Yang pertama RT 01 itu dua kategori, yang kedua RT 05, yang ketiga yaitu RT 06, dua kategori juga, alhamdulillah. Jadi walaupun Pasuluan ini istilahnya ujung ya, berbatasan dengan Kabupaten, yaitu kan seberang jalan uh, beton itu kan selebu selebu itu masuknya Kabupaten, tapi alhamdulillah Pasuluan Uh, dua tahun ini sudah banyak mencatat prestasi di tingkat kota Serang Alhamdulillah ya. mudah-mudahan tahun 2023 ini pula bisa dipertahankan lebih baik lagi Dari serapan pajak dan program-program uh, pemerintah lainnya Bapak dan Ibu mungkin uh, saya tidak panjang lebar ya pada malam ini saya sangat apresiasi kepada panitia dan masyarakat lingkungan Cibajo khususnya. Ini sudah bisa merayakan Isra Mi'raj yang begitu meriah ya. Ini cerita ya tadi sebelum saya berangkat kan lewat mana pengampilan Cioneangan ya. Itu kan agak gelap, Pak. Pas lewat sedikit itu, kok ini agak terang-terang, merah-merah gitu. Panjang gitu, dikira saya masuk daerah Gantarawang gitu ya. Tapi ternyata pas udah tambah dekat, oh ini ada apa? Obor kanan kiri ini sangat luar biasa ya, berarti pemuda masyarakat begitu kompak ya untuk melaksanakan acara Isromel ini tentunya acara bisa berjalan meriah kayak gini butuh pengorbanannya, baik tenaga pasti materi juga ya tapi insya Allah walaupun saya bukan ustad ya tapi saya yakin bapak dan ibu yang sudah mengeluarkan itu semua akan mendapatkan balasannya berlipat-lipat. Amin ya Robbal Alamin ya. Saya yakin ya, walaupun saya bukan Ustaz eh, ngejamin, ngejamin sehingga ya, tapi tanyalah nanti ke Pak Ustad, Pak Yayi Munawir ya. Insya Allah eh, Bapak dan Ibu untuk masyarakat lingkungan Cibajo ini akan mendapatkan gantinya berlipat-lipat ya dan ini juga saya berterima kasih kepada uh, tamu undangan ini hadir nih dari mulai dari Tegal Jerin Pasuruan, nangka Bugang Pak Ustadz Riwan dan juga uh, Bapak Lurah kamat ya lah hadir ya dia aktif nih di setiap acara uh, kemasyarakatan. Ya itu bapak lurah kamarnya bapak dan ibu uh, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada Bapak Uwatinowati Kota Serang, yang terhormat Bapak Hadi Soebadri SH, beserta Bapak Haji Daus Mini, yang hadir di tengah-tengah kita, kita mengucapkan Alhamdulillah atas bapak pada jamaah duduk yang tenang. Sekali lagi kami mohon no, kepada jamaah baik kaum bapak dan ibu atau adik ayah rembanya dimohon duduk yang tenang karena secara langsung untuk sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Serang, secara langsung Wakil dari Bapak Haji Soebadri Suruhudin SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek cek cek Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengumuman Bapak Ibu Ya, karena lagi musim cukilan ya Bukan khawatir wenten Bapak Ibu Sing kehilangan anak, Iki anak, -anak Ini anaknya <tuh> Ya, saya menikmati wakil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lancar mangga? Hehe, mata. mantap. Shalawat wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa mawala Wa la hawla wa quwwata illa billah Wa la allahu ta'ala fi kitabihi lkarim Wa wa asdaqul qa'ilin Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Subhanalladhi asro bi'abdihi laylam minal masjidil harum Minal masjidil aqsa Alladhi barokna hawlahu linuriahu ayatina Innahu huwassami'ul basir Ila akhiril ayah Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna rojabah sahrullah Wasa'bana sahri Waromadona sahru ummati Al-Hadis amma ba'du Dede kakak Ampura kerunya bapak bapaknya sing dodok ya lamun, lamun boten ayu niriki tak bak kemalik ibu jat sini kek, ayo yeah. ya tolong, tolong, Hayo, ibu, ayo ibu, utak yang tayang, ibu kotak, kata kata, krunya, kerunya ibu, kerunya sini buri ya, ya. ya, coba boten tak mulai-mulai, ayo ya, minta kerjasamanya ya Yo. ayo, biar berangkat untuk coba, tolong, hormati bapak-bapak sini buri, ya, ibu-ibu sini buri ayo, adik ibu nyai, tuh Ya kula hormati sekaligus kula bangga kaken dan amat sangat kula muliakan guru saya, guru kula, uang tua kula dan orang tua kita sekalian penceramah kita pada malam hari ini mubalik kita pada si pengbuniki Yani Al-Mukaram Bapak kiai Haji Munawir Hidayatullah kita doakan bersama Mudah-mudahan, al Bapak Kyai Haji Munawir Hidayatullah selalu dikasih kesehatan. Amin. Umur panjang dan makin ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alimil ulama, para kiai, para ustad dan para tokoh masyarakat, baik para alimil ulama, para kiai, para ustad dan tokoh masyarakat, sing ahli Sibajone juga para alimil ulama, para kiai, para ustad sing sampun diundang di segenap panitia penyelenggara Isra Roj, Nabi Besar Muhammad Alaihi SAW di lingkungan Cibajo Tercinta Puniki Sami para alim ulama para kiai para ustaz sedanten Sami kula hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uga para dulur-dulur tua kula para keluarga besar kula ya sing sampun diundang sing ciwuni tengah, cinangka enggang, lembak terus juga Cilebu Tegal, Cilebu Wetan ya, Pasuluhan, Bengkalok, Bojonghon, Jesu sami, tulur-tulur tua kule lamun entak absen, kerunya waktunya sabun sipeng, sedanten sami kule hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Palurah, Kelurahan, Pasuluhan ya, doa kaken mudah-mudahan, Palurah Aan selalu dikasih kesehatan, amin dimurahkan rezeki, amin nambah rabi lamun wani amin <tik> Pak serta or amin pojok buru <tik> ya bohong ya Umar ya surga serta sing hormati seibul wasilah wong kula ngiri ki dulur bola Kang Ustaz Rean Kang Ustaz Cece Kang Rahmat Kang Bapak Sariman dan terkhusus Kang Rosidi sami sami kuluh hormati dan juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segenap panitia penyelenggara Isra wal miraj nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lingkungan Cibajo kelurahan pasuluhan tercinta ini yang sudah alhamdulillah membuktikan ke kita semua senajan hutan awanet tetap semangat dalam langkah siar islam mari kita doakan bersama mudah-mudahan segenap jajaran panitia penyelenggara uh, selalu dikasih keberkahan kemuliaan dan apapun perjuangannya Apapun pengorbanannya Baik secara lisan Tenaga, ucapan Dan juga emal dibalas Pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terkhusus Wenten dulur-dulur pula Anak-anak bangsa Sing Ayun mencalonkan diri Selaku wakil rakyat Kota Serah Pertama kula absen temana Ini temana kan Ya halo teman-teman, kaken ya menawi jadi dewan. Terus juga Wenten Palura Muhammad, ya Pak Muhammad, atur nuan atas kehadirannya juga Palura Kamsani Sok katuran, seketelu bila perlu supaya tadi KB. Amin. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Babinsa, Pak kam Dimas terima kasih telah hadir, Pak Ustad Ridwan, atur Nuhun sedang ten. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf lahir batin mungkin kulanya baton bangkit nyebutakan sias persias tapi insya Allah tidak ada niatan kula untuk tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kula khusus yang para bapak ibu hadirin sekalian sing sami sami kula hormati dan mudah-mudahan kalau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wenten sing ketinggal bukan kita ini di stop kakanda ustaz Hasan, selaku uratib bil acara ini pundi seringkali kepetuk serengkulat doakan mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan umur panjang dan makin tambah-rambah kemuliaannya oleh Allah SWT puji syukur khadrat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, serta inayah nya Alhamdulillah di malam hari yang indah ini kita sekalian masih bisa bersilaturahmi di malam hari yang berbahagia ini kita sekalian masih bisa bersama-sama mengijabah undangannya panitia dalam rangka peringatan Israwal Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang patut kita sama-sama syukuri Alhamdulillah kalau pada sampai malam hari ini Kita sekalian masih dalam keadaan sehat wal -abian. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga, para sahabat Dan hingga kita selaku umatnya Hingga kita selaku pengikut ajaran-ajarannya Insyaallah Allah diomil akhir Nanti kule sedang teniki akan selalu mendapatkan syafaatnya, amin bapak ibu hadirin sekalian sing sami sami kula hormati, izin sebelum mulai berbicara lebih lanjut terlebih kula yang daampura lahir batin kerehin pertami daampura sing kata katae atas telah terlambatnya hadir kule, kelipun kule terlambat bapak ibu hadirin sekalian biasa lagi bulan rajab bulan berkah, ya, bulan rajab malam bulan ralis, guna wakil wali kota serang, undangan kule walaupun pepitu, Gulanya, mereka untuk telu ya, walaupun tas neng Ciwaru depan, tas neng Ciwaru tempat timbang langsung berikut ya. Jadi, kalaupun kula terlambat, ya gulanya diampurnya dan mudah-mudahan tidak menyurutkan. Bapak ibu hadirin sekalian dalam rangka menegakkan keimanan dan ketakuan kita untuk mengikuti acara pengajian dalam rangka Israwal Miraj pada si puniki ampura ya, Pak ya, atas keterlambatan gula serta... Uh, kulane mau terima kasih sing kata-kata katae atas waktu dan kesempatan undangan pengakuan masyarakat Cibajo si khusus sewalan Taka kelurahan Pesuluan Pesuluan ketiga ya Paluraya ketiga undang saya pada malam hari ini. Nah, sababiah undangan itulah kulane sereng tuyul second Kulani ki bangkit bersilaturahim ning Cibajo ya. Dan sababiah kulane diundang pada si pengundi ki kule maler dikepentukan Malik sereng masyarakat masyarakat kulah. Sing mungkin waktu empat tahun yang lalu telah mengangkat harkat martabat Kula jadi orang biasa menjadi wakil wali kota Serang. Niki sungguh merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu penghormatan yang amat sangat luar biasa ke Nge Kula ya. Oleh karena itu Kula selalu berdoa, mudah-mudahan atas pengakuan masyarakat Cibajo, masyarakat Pasuruan, para kiai-kiai, para panitia ini pribadi sekolah, ya pengakuannya, pengakuan sing dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Kula selalu berharap mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan peringatan pada si punggungi peringatan ya peringatan di miraut, de, peringatan yang si selalu direstui duit dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yeah. bapak ibu hadirin sekalian unik kok teman sebulan sebulan raja bikin ngebakta-bakta tuyul ayo sing unik takisungi duit tidak ada kan tidak ada yang tahu pertama tidak hanya kampung Cibajo tidak hanya Pasuruan. Kang Dausmini ini sama ikut dalam rangka menghantarkan saya dari orang biasa menjadi wakil wali kota Serang jadi orang aneh ya orang aneh bapak ibu hadirin sekalian lamuning buri-buri kata wong ngomong wajar ya haji badri malah nyalon dewan menang nyalon wakil wali kota menang wakil tujuh leh ya itu tuyu leh diantaranya ya terus ya gitu ya terus nabik ditengali alite bapak ibu hadirin sekalian eh uang wong wong ditinggal no? nabik ditengali-alitnya ini nabik swake Rabine Uskata, Bapak Ibu sekalian. Rabine kali, rayate kali, ya pecile juga kali, ya kan? Pecile kali. Tapi rakyat sisi -cings, jenis sudah cukup blessing hilang dengan bim, bimbo baru. Bim, bim, bim. Ya tinggal sios doang. Nah tinggal apa? Pecile memalar kali. Doakan ya Bu, Pak. Mudah-mudahan Kang Muhammad Firdaus atau Kang Daus Mini ini lengkap, lengkap, Iya yang Selalu tinggal cincin cincin jegot. Selalu dikasih kesehatan, umur panjang, makin bertambah tambah Dua ya tahun Allah empat saya terkaget, menurut gue. Pengaruh jenggo. Berapa ibu hadirin kalian? Ini si sambil-sambil keluar mati, tentu. Baik secara pribadi, pemerintah Kota Serang, gulanya sangat mengapresiasi. Ya, kata, tapani pundi-pundi tidak hanya Rengki si Bajo, Ning pundi-pundi mengaitkan akan Isra Mirot. Gulanya sangat bangga, bersyukur, bahwa sesungguhnya... Masyarakat muda di kota Serang ini mendikhi benar-benar sayang, cinta, takdim terhadap Rasulullah benar-benar teruji. Yani Yangiku ya, lamun dedek karena sayang nih Rasulullah mungkin tidak terjadi peringatan sing sebengke mewah ini. Cuma karena didasari, diawali dari sebuah sayang itu, alhamdulillah terselenggaralah kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada si pengkuni. Terus juga singkat kali dalam rangka Isra dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, bapak, ibu, hadir sekalian. Kulane karena sabun simpeng, kulane karena diundang di segenap terus juga Kulane wis lah karena wingi juga saya yakin yang pasuluan Kata yang mengalahkan kita, sing mengingat bahasa Kulane wis karena sabun tiaku aku memiliki silaturahim, setelah silaturahim Kulane mengucapkan selamat dan sukses atas telah terselenggaranya kegiatan peringatan isra wal miraj uh, sing diselenggarakan pada Sipeng puniki, mudah-mudahan dengan telah dirayakan isra wal miraj pada Sipeng puniki Ringki bajjo setidaknya minimal kita semuanya bisa mengamalkan amalan paling baik apa itu amalan baik? ya kita ini awalnya buatan batu akuran serai tetangga yuk akuran mahle yang buatan kurang-kurang getol sholatnya yuk pada solat benar-benar digetolakan disempurnakan iman imal ibadah-ibadah kita gitu sekalian inilah isti ya inti dari semua isro inti terakhirnya mungkin isro mungkin pak yai sing akan menyurahkanmu. hakanmu mau cuma selamat dan sukses doa lamun kulanya yang cerama di samping beton bangkit ilmu beton terbek waktu saya juga sampun sipeng mungkin itu bapak ibu hadirin sekalian karena ini kibulan berkah ayun beton tak persen bu Hah? serius bapak bapak ayun beton tak persen Wes sekarang baik karena lamun nunjuk siji-siji gati ki om dawas mini karopat ceria, ayun meresan tapi tolong Ning Ibu, sing dili sing didodoki Ibu Ibu. Iku anu ucapan, anu kertas Smith. Ya, Ning jok Ibu Ibu, katuran diterima dibuka nih kafe. Ya, Labun Wenten, sekertas cuil, Wenten ciri Ning Wenten, apa ya bahasa, ada surat Ijo, Ning Gunung, narkom Riki. Ya, sing katuran, di bawah porsi Ibu Ibu dibuka, katuran dibuka, ayo. Ning Riku Labun Wenten, sing Ijo nih. Berarti Pak Tom ayo! Ayo, yang mendapatkan apa namanya kupon? Ibu-ibu, nih, salam joget. Ibu-ibu, salam joget. Satu Satu ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ada ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, Enam ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, di si Gendara, bu. nih kayak gini nih, nih masalah Loh. ada nah, ini ada. baru ada satu ada lima lagi, sini Nah, apa ya di sini Bu, naik Bu, naik Bu baru tiga, tiga. baru tiga wah oh, apa menengukkan saya Pak? hmm matbilang, baru ya, Pak ya, tiga ada tiga lagi? ada enggak? yang ketemu? Ada, ada lagi enggak? contohnya mana? mana contohnya tadi? contohnya mana? nah, oh ada Bapak saya nih hmm. Bapak saya kenapa jadi lecek begini? nih, kekir ya. Ada, ya, ayo. Yang ada foto atau gambaran bapak saya nih. Ada, ada, sudah. Nah. Ya, sudah Ada tiga berarti yang ketemu ya. Nah Tiga orang ini akan kita kasih uang. uang? Ya. Tapi harus bisa jawab pertanyaan dulu, ya. Namanya sini siapa, -siapa ya, ya. dia? Namanya siapa? Tanya namanya. Ibu namanya siapa? Suka. So, Sukana. Sukana Sukana <laughs> Sukana Sukana Sukana Sukana Sukana Ibu Sukana Sukana ya. Ta Mana tadi tanya? Nah, nah Ini angka berapa? 17 17 nah. ya. 17 ini dalam sholat disebut apa? 5 waktu 17 apa? 17 rekaat. Rekaat. Ini 17 Nah simpel pegang sama Ibu ya Nanti ada di 2024 partai nomor 17 Gambarnya Kak bah, partai apa? P3 Hah? Ya Kak ah, Ini apa? P3, P3 apa? P3 Partai apa? P3 P3 ya Gambarnya? Kak bah. Nomornya? P17 Pinter Tepuk tangan, Oke. Kan? Ya duitnya gak bisa keluarin pan Emang tuh kerjanya di sini nyolong duit, sini nyolong duit juga. Nyakur. Ya Lumayan ini. aja buat beli lato-lato. Nah, namanya siapa? Indra. Indra, ini tulisannya apa? Dimanapun sholatnya, kiblatnya tetap Ka'bah. Wah, aduh, dimanapun sholatnya, kiblatnya tetap Ka'bah. Ah. Salat itu adalah perintah Nabi Muhammad hasil perjalanan Isra wal Mikraj dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul? Ya, oh, nah, lihat Bapak. saya? Oh, ah. nah, nah, ya, itu. Ibu namanya siapa? Mahfudho, ya ini gambar siapa? Bapak saya Gambar siapa? Haji Subadri Beliau sekarang menjabat sebagai apa? Sebagai Dewan. Allah, Allah. Akbar ilham. <guluh> Bapak turun pak Dahil wakil jadi Bapak namanya siapa nih? Kak nah. Haji Subadri S.U.S.U.S.U Bapak R, I, Hesir ah, Beliau sekarang dapat sebagai apa? Pak Lurah Wakil Wakil R Oh, camat. Aku jadi turun lagi, Pak Saya nggak dapat naik-naik, nggak dapat Nggak dapat, nggak dapat <tuh> Wakil Walikota Wakil Walikota Nah, sekarang saya minta tolong Ini kampung apa namanya? Cibajo, Cibajo. Boleh nggak minta tolong? nah ibu bilang gitu ya kalau ibu bilang cibajo nanti ibu bilang tulungwi gitu ya, ya. cibajo tulungwi yang teriak tulungwi kencang dikasih duit ya siap Nih, nih. Ya, teman, teman. Eh, biter, biter. Ini, ini buat ibu. Nggak nenek, ini yang teriak cibaco si kencang. mana yang teriak kali kencing. Eh kencing. Kan Apa namanya kencang, tapi ini kencing. Hei Yang itu dulu mana? Ibu geser dulu bu ya. lagi siapa sih sini, Ibu namanya siapa? Oh. Coba tadi kayak gimana? Cibaco si si tuh. Iya. Sekarang, Dewa, pertanyaan dah. mau yang gampang apa? Yang susah, pertanyaannya gampang. gampang. Tunggu, us pertanyaannya berapa ukuran sepatunya? Daus dua tiga, dua tiga, us ke kiri Yang kiri dua tiga, yang kanan dua tiga. <laughs> dia yang kanan dua lima, jinjak. Tema dua lima, dua tiga, apa dua lima, dua tiga, us, dua tiga, dua Nah, ah, masih ada? Masih. Masih ada. Masih ada 2 juta. Eh. Masih ada lagi. Sekarang yang paling enceng lagi. Eh? saya. Sini, sini sini. Bapak. Ya nah, foto, foto, foto. Salaman, salaman, selamat salaman. Saya terima nikah dan kawinnya. Oh. oh wos eh Rangda wos Rangda eh cocok banget Rangda kawin sama Rangrang. rang iya wos jir Alhamdulillah jahe alhamdulillah ada kuning ketumbar gitu gak ada jahe itu jahe. Jahe. Jahe. Jahe. Jahe. Jahe. Jahe. jahe us. eeeeee eh, dicurupin <laughs> jahe pak katanya -kata, pak gak ada rangkuas namanya jika, siapa? Ulang Ulang, Ulang Nama eh, kenal gak namanya siapa? Ahmad Firdaus Ahmad Firdaus apa? Apa? Apa? April Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? sensus kali ya Apa? <sk aslında> <kaufenmarket> kalau dijadiin istri Apa? Apa? mau? Gimana Bang Dausnya? Apa? Apa? Apa? kalau nikah Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Ke tanah Gak tahu. Gak tahu Gak tau lagi puyeng. <tuk> <tuk> ya, Udah ya? Iya. Jadi apa lu? Langurnya apa lu? Nanti kan ya. Mau ah, banyak nanti kita ikan dulu, baru terbanyak. Iya. Bisa aja, botol kecap. <tuk> ba baik, mbak. Udah cukup? Uh. Ya, Terima kasih sekali lagi Hampura. Mohon maaf intinya. Kami hadir di sini dalam rangka silaturahmi dan menghasilannya berkat uh, ajakan ataupun silaturahmi Bapak Haji Subadil Usuludin MSc. Mohon doa restunya, Pak. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, Ayo. selalu diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan beliau dapat memimpin kota Serang untuk selanjutnya. Ayo. saya kampanye meleken hendak diampur ya pak ya supaya daripada ngantuk ya pak ya bapak ibu, hadirin sekalian yang sami-sami gula hormati wauku wow, aku orang-orang doang ya gilom orang dikudahus ngomong-ngomongin kus dui rapi pak kus dui rabi dua naki roro nabik dibayangakan para kiai, para ustaz mau cecilikan cilikkan rapi rabi roro dia pengen ngakasure, jemung manjing kapi orang-orang ya orang-orang ya tapi dibayangkan bukan kan si ayo coba ke bu, peremenan ayo, kan kira-kira Ampura, ampura, kelarannya lagi pasti ya, <tokalan> iya kan? Tapi kan, tapi itu anak lahir lain bapak ibu hadirin sekalian. Bulannya sih sebelumnya makanan bangga berak bersyukur Maler bangkit ke bentuk tapi tentu bulannya ampura mungkin boten baka boten bangkit ngikuti acara Neng sampai selesai karena telu malih tas Neng Riki, temiang tas temiang temian kalodran, ya minimal kantuklah kali malih. Bapak ibu hadirin sekalian kurang langkungnya bulan diampure